Banyak tuh banyak tukumannya, kakak ayo mandi. Captain Guard datang. Kakak tertembak karena perlindungannya nggak maksimal. Begitupun kulit. Jika ketahanannya lemah, kuman gampang masuk. Tenang, ada BioRegard dengan eukaliptus ekstrak. Usir kuman hingga sarangnya dengan Skin Barrier teknologi bantu jaga ketahanan kulit. BioRegard usir kuman dan jaga ketahanan kulit.